ini sudah posisi off Nah seperti itu ada notifikasi dan bisa melanjutkan instalasi software yang bisa itu. Itu. Oke, untuk menyalakannya kembali nggak jauh beda tinggal buka dari sini kanan bawah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 Aku